Di masa kejayaannya, Majapahit memiliki faktor pendukung dalam memajukan perekonomiannya. Di antaranya keberadaan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas yang membuat Majapahit subur dan cocok untuk bertani serta menghasilkan banyak komoditas pertanian. Pertanian dikembangkan sawah dan ladang dengan sistem pengerjaan secara bergilir. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melestarikan lahan dan menjaga kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan produktivitas dalam jangka panjang. Adanya jalur sungai ini melancarkan arus perdagangan dari pesisir menuju pedalaman, begitu pula sebaliknya, pada era hayam Wuruk, dibangun sarana dan prasarana lalu lintas seperti jalan-jalan dan jembatan, serta tanggul pencegah banjir. Adanya akses jalan yang baik dan jembatan sebagai penghubung antar tempat semakin mendukung peningkatan aktivitas perekonomian yang berdampak positif terhadap kemakmuran kerajaan dan segenap rakyat Majapahit. Faktor selanjutnya berlanjut di bagian kedua.